Cik, cik, cik, cik, balik lagi bersama Tong Spinner Ini kita akan review game-game atau volume perspektif dulu. Kita bawa modal 123.000 saja kita akan mencoba mencari. Kalau slot gacor, hari ini khususnya polos, buat gacor oleh pusat ini. Pastinya, ini langsung kasihkan aja kita main di web. <coughs> 2400 enak kali ya. Sorry, sorry, agak lagi patah. Hmm, 2400 aja double ceng Aku langsung tegas kan di 30 kue. Oke, nggak bertanya kita main di mana? Kita main di mana kita main di area delapan puluh tujuh plus itu solid tanpa hujan ke dunia air di sini WD berapapun pasti di area delapan dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTB gratis, free 24 jam per meter detik meter. sesuai dengan red game-nya itu segera pasti. Jadi buat kalian semua yuk jangan ragu, jangan bimbang mainnya cuma di R level 8.000 Si Situ slot gacor atau solid atau dero dunia akhirat bos. Dan oh gua untuk link-nya, saya sematkan di pin komen ya bosku. di pin komen juga ada komunitas saya yes, slot di sana kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor in hari ini. Slot hari ini, slot hari ini, slot gacor besar ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot besar ini, RTV slot gacor hari ini, RTV slot hari ini, RTV slot besar ini, ini. Karena cuma di situ kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, khususnya info slot gacor oliver besar ini. Setiap harinya buat teman-teman semua pastinya esok. Ya, Jadi boleh ramaikan grup komunitas biar. Kalian juga tahu seluruh info terhacur hari ini khususnya info terhacur hari ini pastinya ya bosku kita Langsung gas ramaikan seluruh jangan ragu Jangan risau jangan galau ya seluruh Karena cuma disana kita selalu berbagi polos Loh hari ini khususmu Loh seluruh gacur hari ini Klik sedikit ya seluruh Jalur masih awet di 110 ribuan Kita lewat beberapa putaran Ayo kasih ke frisien-frisien manis mudung harus nah kita kecer di turbo acaya suruh 20 kali ya biar kita coba-coba dulu kanan kiri kanan kiri puter-puter jari kanan kanan kiri kanan kanan kiri kasih dong dia kecuali manisnya rupiah umum jadi anakmu umum jadi yoga enak biru bodi dan buat teman-teman semuanya dibantu like comment, subscribenya, share, share ke teman-teman kalian juga boleh, loh. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor rolling besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor rolling besar ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor rolling besar ini. Artbox slot gacor hari ini, Artbox slot hari ini, slot gacor rolling besar ini. Nah, cuma di sini kita selalu berbagi pola sebagai hari ini khususnya pola seluk ya hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya disuruh terima kasih bantu like komentar share share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola sebagai hari ini khususnya pola seluk ya hari ini pastinya slot jadi buat teman-teman semua jadi bantu ramai keren kalau ramaikan, golong, komentar juga boleh mampir ke grup juga boleh biar kalian juga tahu suruh infosloat lancar hari ini khususnya infosloat lancar hari ini semain kita dapat Facebook di hebat 2400 ya semua udah dapat cipu cipu mantis cipu juga mantap ya kalian akan salingkan pesan kali ini mobil mau connect, kali 3 masih mau connect yuk biru dulu boleh, tidak main, tapi lumayan masih sisa 12 kali lagi, udah kasih doang cipu cipu lumayan yuk tinggal nunggu petirnya nih lumayan konek nih lumayan kali lima ribu kali lima sepuluh ribu yuk masih sih sepuluh kali aja satu kali sepuluh konek yuk biru boleh biru boleh untuk kurang satu ternyata biru lumayan tapi belum tujuh belas cuk ayo dongus ayo dongus konekin dulu tidak mau naikin dulu tur tidak tidak lima kali lagi anjing dah konekin dulu anjing yuk, yuk mantap kuning-kuning nanggung dulu 22 utuh oh, bisa tiga kali lagi tinggal nunggu cap-cap mantap tuh tadi di luar aja mau ke 60.000 masa di dalam gak mau tuh petir lagi enak nih biru dulu mantap di atas makhluk kasih petir lumayan ya lo ya korong petir 13.000 kali 29 tiga ratusan nomorin lumayan. nomorin seperti biasa ya gua. selalu di akhir-akhir kita selalu dikasih profitnya di akhir-akhir gendang jadi mantap gendang jadi biru seharusnya harusnya tuh oh, hijau dulu ternyata yuk kuning dong kuning mantap kuning merah ikut cincin aduh yuk atas gendang kasih petir lumayan lah ya 12.000 kali 34 mantap 440.000 selalu di akhir itu berapa hari saya main itu di akhir spin sisa-dua sisa tiga tuh pecah-pecahnya baru mantap-mantap nih pas spin, tidak mau lumayan 882 seluruh sepenuhnya nih kesempatan WD kita cuma kita coba putar-putar sedikit dulu lah ya kalian bisa juga ya lihat-lihat putarannya juga kan dulu kalau masih bagus kita langsung gaskan lagi kalau enggak ya kita langsung gaskan WD karena saja nah kesempatan WD yang kita datang buat dua kalinya maka memanfaatkan kesemantuan WD-nya sebaik-baiknya ya Slot ingat Slot kita bermain Slot itu mencari profit-profit mencari profit, -profit manis profit-profit tipis -profit juga boleh yang penting profit tiap hari besar terpaku dengan JP-JP besar JP kecil pun termasuk JP ya Slot yang penting utamakan WD utamakan profit ya selur artinya cuma itu dan jangan lupa jika ingin bermain juga langsung gaskan saja ke RR 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin comment mas. intinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RR 8000 pastinya dan buat teman-teman semua ya dibantu like comment subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor rolling besar ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor rolling besar ini Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot, slot gacor hari ini, ya slur dan cuma di sini kita selalu berbagi pola slot setiap hari ini khususnya pola slot gacor hari ini. <tuh> setiap harinya buat teman-teman semua pastinya ya slur. Jadi dan satu lagi yuk ramaikan grup WA ya slur ya biar kalian tahu kalau di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini tiap ya, harinya buat kalian-kalian semua -kalian. ya, yuk ramai kan ramai kan ramai kan ramai kan cukup lumayan nah selagi 300an waduh waduh waduh mantap nih bener, bener nih fix nih kayaknya kita bisa bicara waduh waduh waduh mantap tapi pelat putaran ini kita langsung guys kena waduh kan saja ya tuh karena semangat ini sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik-baiknya lumayan nih biru konek ya biru konek waduh tidak mau lumayan kali lagi lumayan nih bisa WD 1, juta itu udah hoki-hoki mantap bosku modal model tipis kita bisa profit-profit manis ya kalau nggak main di rtp8000 nggak ya mungkin bosku yuk langsung saja ke rtp untuk link gacornya saya sematkan di pin komennya bosku ini yang terima kasih yang sudah menonton sampai hari jangan lupa dibantu like komen subscribe nya ceritakan teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slow gacor hari ini khususnya pola serga ceroling besar ini ya seluruh saya spin pamit undur diri by ps lurus salam